Ibu Susan sudah pakai merah putih bendera Indonesia sebagai lambang semangat dari Ibu Susan. Hey. Atau Ibu oh ya ya. Ternyata tidur, ah, Thank mm -hmm. you. Aaaaaaah kok kan Ayo Ayo Ayo Ayo